Untuk anggaran vaksinasi COVID ini mencakup kegiatan baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun puskesmas, ya. Dan tentunya pemerintahan provinsi, kabupaten maupun kota melakukan pembinaan dan pengawasan Dada pelaksanaan cutnis ini. Karena itulah kami dari dinas kesehatan kabupaten, ya, hari ini melakukan penyampaian informasi ini kepada Bapak Ibu puskesmas, karena pasti nanti dalam pelaksanaan ini di lapangan itu akan ada audit audit dari auditor dari instansi-instansi yang terkait ya. Dan di dalam jadues ini menu-menu kegiatannya itu pilihan ya pilihan sifatnya adalah pilihan kegiatan ya. Slide berikut kita Maaf ini agak macet. Ya, nah Bapak Ibu sekalian selanjutnya untuk kegiatan vaksinasi COVID tingkat kabupaten, ya ini tentu sasarannya adalah untuk dinas kesehatan. Jenis-jenis pembiaya pembiayaannya ada belanja transport lokal, ya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, ya layanan belanja layanan aplikasi pertemuan daring, ya kemudian penggandaan dan pencetakan, ya. Di sini disebut materi rapat for, uh, formulir dan juga laporan kegiatan pertemuan rapat-rapat di kabupaten, ya, maka minum rapat, ya, dan maka minum pelaksanaan vaksinasi, ya, kemudian honor narasumber untuk tim ahli, contohnya waktu GBI, ya, kemudian pembelian APD, ya, dan juga honor tim vaksinasi dan jasa pengelolaan limbah medis, ya, nah, APD di sini <tuh> uh, yang dibiayai di tingkat kabupaten adalah APD untuk vaksinasi Covid ya. Berarti ada sarung tangan ya, kemudian ada masker ya. Nah, ini tentu ini terkait dengan urusan logistik ya. Kemudian honor tim vaksinasi tentunya ini adalah tim vaksinasi yang melakukan pelaksanaan vaksinasi Kemudian untuk itu jenis jenis pembiayaannya untuk tingkat kabupaten. Nah, sekarang untuk menu kegiatan di kabupaten sendiri ini ada sembilan ya ada 9 yang pertama adalah koordinasi pelaksanaan vaksinasi ya kemudian penyusunan metro planning advokasi sosialisasi pemantauan KPI tentunya ya bintek dan monet distribusi vaksin nah ini dari gudang farmasi kabupaten ya. kemudian untuk pengamanan tentu ini dari instansi yang terkait dengan pengamanan ya Kemudian, nah ini dia operasional vaksinasi di fasiankes, ya, fasiankes di sini ada puskesmas, ya, dan juga fasiankes lainnya. Apa saja? Yaitu tadi penyediaan APD-nya, ya, masker, sarung tangannya, kemudian honor dari tim vaksinasinya, konsumsinya, ya, transportasinya, ya. Jadi kalau ada pos-pos vaksinasi di luar puskesmas di luar atau pasien kes itu didanai dari situ dan ini harus kabupaten yang menganggarkan dan juga untuk manajemen limbah dan yang terakhir adalah menu kegiatan di ke kabupaten ada apabila ada pos-pos vaksinasi atau mobile vaksinasi yang dilaksanakan di luar pasien kes nah, jadi seperti yang mungkin dari awal bulan Maret kemarin ya itu beredar pos-pos vaksinasi di beberapa instansi. Nah ini termasuk menu kegiatan yang didanai oleh kabupaten. Nah adapun di puskesmas, bapak ibu. Nah ini yang mohon menjadi perhatian untuk bapak ibu kepala puskesmas. Ya, tentu tujuan dari penganggaran ya dari dau, DAU dan DBA ini adalah untuk pengegaraan vaksinasi di wilayah kerja puskesmas. Ya. Pembiayaannya apa saja? Untuk transport lokal, untuk langganan aplikasi pertemuan daring, untuk penggandaan dan pencetakan. Nah ini jelas-jelas materi rapat ya, formulir dan laporan. Di sini mungkin bisa termasuk adalah forum-forum screening. Ya forum screening Bapak Ibu kan kalau di meja satu itu melakukan screening dan itu apa? Banyak sekali yang harus digandakan, begitu ya. Dan juga kartu-kartu vaksinasi. Ya, karena kartu vaksinasi ini penting ya untuk pengingat ya bagi uh, para sasaran ya uh, kalau di daerah-daerah yang susah sinyal ya tentu kartu ini sangat penting buat mereka ya kemudian untuk puskesmas juga untuk belanja makan dan minum kegiatan rapat maupun pelaksanaan vaksinasi ya nah <tuh> menu kegiatan untuk di puskesmas ya itu untuk koordinasi untuk penyusunan planning, ya advokasi sosialisasi Pemantauan KIPI dan distribusi, ya, distribusi vaksin dan logistik. Nah, jadi kalau kita lihat dari kabupaten yang mendistribusikan itu, pihak GFK, tetapi ketika sudah sampai di Puskesmas, maka yang mendistribusikan ke pos-posnya itu adalah Puskesmas seperti itu, ya. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, ini semua adalah menu pilihan, ya, pilihan yang apa namanya perlu dipilih, dipilah, dipilih, ya agar betul-betul pelaksanaannya itu betul-betul efektif dan efisien. Mengapa, Bapak Ibu? Karena sumber pendanaan kita ini sangat-sangat terbatas sekali, ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan itu semua, Bapak Ibu kita memiliki tantangan, ya tantangan. Yang pertama, Bapak Ibu untuk sasaran vaksinasi usia lebih dari 18 tahun, ya mereka itu ya pelayan publik ya, kemudian lansia, masyarakat ya. Ini sampai sekarang kita hanya punya data gelondongan kabupaten ya. Jadi totalnya sekitar 58 ribu. 58 ribu. Jadi kita belum mengetahui untuk tiap kecamatan atau desa karena apa? Karena ini sifatnya adalah top down ya dari pusat seperti itu jumlahnya. Nah, tapi kita bisa memperkirakan Bapak Ibu, usia 18 tahun ke atas itu adalah sebesar 70 persen dari jumlah penduduk. Namun apakah 70 persen dari jumlah penduduk ini akan disuntik semuanya? Nah Ini juga kita masih tanda tanya. Karena apa? Karena logistik vaksin ini betul-betul tergantung dari pusat. ya. Jadi kita tahu bahwa 70 persen logistik vaksin itu untuk Jawa dan Bali jadi kita termasuk di 30 persen yang di luar Jawa dan Bali, ya. Dan selama ini dari pertama, ya, Kapuas ini sebetulnya sasarannya ada nomor dua terbesar sekali mantan tengah, namun perolehan vaksinnya ini tidak sesuai. Ya, jadi adalah tantangan, ya, di satu sisi bapak ibu untuk eh, jumlah sasaran sifatnya top down, ya, kita hanya bisa memperkirakan 70 persen dari jumlah penduduk. Kemudian yang kedua juga tantangannya adalah Vaksinnya belum tentu cukup untuk semua sasaran. Ini imbasnya adalah nanti Bapak-Ibu mungkin bisa jadi tidak semua sasaran di desa itu bisa disuntik seperti itu. ya. Tidak semua sasaran eh, 70% jumlah penduduk itu bisa disuntik karena disesuaikan dengan ketersediaan vaksin. Ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah Bapak-Ibu, vaksin AstraZeneca. Ya. Vaksin ini sudah keluar saat MUI bahwa vaksin ini mengandung unsur yang haram ya tetapi dalam keadaan uh, darurat ya dan dipertimbangkan manfaatnya lebih besar daripada resikonya maka uh, hukum faktanya adalah dibolehkan untuk menggunakan vaksin AstraZeneca. Dan ini juga menjadi tantangan bagi kita termasuk juga bagi Bapak Ibu di Puskesmas karena kita belajar dari vaksinasi MR yang telah lalu ya. Nah, kemudian tantangannya yang jelas-jelas adalah dana DAU dan DPH kita sangat-sangat terbatas, Bapak Ibu, ya. Nah, kita belum tahu sampai sekarang berapa pagunya akan didapat oleh kabupaten, berapa pagunya akan didapat oleh puskesmas ya setelah refocusing ini. Jadi sekarang kita baru mengajukan rencana kegiatan anggaran RKA ya untuk vaksinasi Covid ini tapi apakah nanti disetujui semuanya nah ini masih menjadi tanda tanya. Nah karena itulah Bapak Ibu pada saat ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian ya untuk kita sama-sama memahami realita ini ya kemudian kita bisa eh, tetap kita bisa berbuat sesuatu ya agar nanti ketika saatnya tiba ya untuk eh, diberikan pagu kepada kita kita segera bisa melakukan adjustment atau penyesuaian ya antara pagu yang diberikan dengan perencanaan yang sudah kita buat seperti itu bapak ibunya nah nah bapak ibu sekalian atas itu semua ya maka eh, kita baik kabupaten maupun puskesmas ya ini sedang eh, apa menyusun RKA menyusun RKA ya. Kalau Dinas Kesehatan sudah menyusun RKA, tapi ini sifatnya juga masih sangat eh, apa? Eh, global seperti itu ya. Nah, karena itulah eh, kami juga perlu masukan-masukan dari Puskesmas ya. Dari kalau Dinas Kesehatan membu sudah membuat menu-menu menu-menu apa? Eh, kegiatan sesuai dengan RKA, porsinya Dinas Kesehatan seperti apa? Nah, kami juga perlu ya masukan-masukan eh, berupa RKA dari puskesmas seperti itu ya. Nah karena itu hari ini Bapak Ibu kami undang ya. Jadi eh, untuk eh, nanti Bapak Ibu menyusun RKA sesuai dengan jenis stranger ini ya eh, dari Dau dan DBH untuk puskesmas, maka kami eh, mencoba memberikan arahan Bapak Ibu ya bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID itu ya nanti akan terbayang ya bapak ibu untuk baik di dalam gedung maupun untuk di luar gedung puskesmas ya nah di dalam gedung puskesmas memang biayanya itu tentu bisa ditekan ya karena kita tidak kemana-mana kalau di dalam gedung ya nah sama dengan vaksinasi nakes kemarin tetapi tantangannya adalah Perlu persiapan khusus kalau di dalam gedung, ya. Bagaimana untuk bisa mendatangkan sasaran itu ke puskesmas, -pus ya, misalnya para guru yang ada di ibu kota kecamatan, ya, para lansia, kemudian para pelayan publik, misalnya seperti itu, ya. Itu bagaimana caranya? Ini perlu trik-trik khusus, ya. Kemudian pelaksanaan di dalam gedung puskesmas juga tidak kalah eh, menantangnya adalah bagaimana kita bisa mengefisienkan vaksin dalam satu vial, ya. Jadi jangan sampai satu vial yang untuk 10 dosis orang sepuluh orang itu akhirnya tersisa tiga empat lima akhirnya terbuang dengan rumah ya. Jadi ini perlu pendekatan pendekatan. Nah bapak ibu kita sudah melaksanakan vaksinasi ini sejak mulai Februari kemarin ya bapak ibu ya umumnya sudah sejak awal Februari dan Insyaallahnya ini akan berlanjut terus sampai dengan Desember 2021, ya bahkan mungkin sampai tahun 2022 sampai Maret, ya kalau kita perhatikan. Jadi, Bapak Ibu kita bersiap bahwa pelaksanaan di dalam gedung Puskesmas, ya kemungkinan besar kita laksanakan sampai bulan Desember 2021. Nah inilah yang perlu kita hitung bersama-sama, ya nanti mungkin kartunya, mungkin forum forum screeningnya, ya mungkin apa namanya kalau misalnya di dalam pelaksanaan di dalam gedung misalnya mau beli snacknya minumnya dan sebagainya ini tentu ikut diperhitungkan. Nah kemudian yang kedua adalah apabila puskesmas ini selain di dalam gedung adalah melaksanakan kegiatan di luar gedung bapak ibu ya. Nah di luar gedung ini juga tantangannya macam-macam ya artinya kita mengunjungi pos-pos vaksinasi di desa-desa. Nah, kalau kemarin di kota itu sudah mengunjungi pos-pos vaksinasi di kota itu dengan segala pernak-perniknya ya Bapak Ibu. Nah, nanti juga ini patut dipertimbangkan karena apa? Karena sasaran ini akan disuntik dua kali, Bapak Ibu, ya dosis pertama dan dosis kedua. Artinya, kalau kita keluar gedung, kita akan mengunjungi mereka sekali lagi, ya, sekali lagi. Nah, ini artinya costingnya tuh double, gitu ya, double, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga untuk layanan luar gedung, Bapak Ibu, adalah jumlah orang dalam tim, ya, jumlah orang dalam tim ini perlu efisien, ya. Karena apa? Semakin banyak er, timnya, itu tentu semakin banyak biayanya, ya, karena menyangkut transport dan seterusnya ya kemudian untuk layanan luar gedung bapak ibu nah ini nanti juga memang tidak apa tidak boleh double costing ya tetapi ketika kita berintegrasi dengan kegiatan layanan kesmas yang lainnya di desa ya ini tentu saya pikir ini tidak menyalahi ya tidak menyalahi karena untuk efisiensi dana seperti itu jadi mungkin sambil posyandu sambil dilakukan apa namanya vaksinasi COVID ya ini tidak masalah apalagi tidak ada unsur-unsur yang double pembiayaannya ya nah kemudian bapak ibu kapan nanti bapak ibu untuk melaksanakan untuk perencanaan di luar gedung ini ya bapak ibu nah bapak ibu di sini kenapa kami tulis Mei ya Mei sampai Desember ya karena sekarang sudah April ya April ini sudah bulan puasa ya pernah tanggal 12 nah ini uh, ya kami memahami kalau nanti teman-teman mungkin di bulan Mei tidak bisa terlalu banyak berkegiatan luar gedung seperti itu ya di bulan April maksudnya ya selama bulan puasa ini makanya untuk teman-teman untuk pelaksanaan luar gedung itu mungkin bisa dimulai perencanaannya sejak bulan Mei kemarin waktu kita uh, Februari bulan Februari nakes ya itu kan tidak ada kegiatan luar gedung ya semuanya hanya dilaksanakan di dalam gedung ya, jadi bisa Bapak Ibu rencanakan ya misalnya mulai Mei sampai dengan Desember selama 8 bulan ya itu untuk melaksanakan kegiatan luar gedung itu seperti apa ya apakah mau mengunjungi desa-desa ya tapi satu desa itu ya dua kali karena ada dua dosis yang harus disuntikkan gitu ya nah khusus untuk puskesmas ada delapan puskesmas ya delapan puskesmas ini eh, adalah delapan puskesmas yang membantu pelaksanaan vaksinasi COVID di pos-pos ya di pos-pos eh, di kota ya ada selat melati pulau telo panamas ya Mbak anjir pulau kupang dan basarang nah ini kemarin sejak tanggal 8 maret ya sejak tanggal 8 maret 8 puskesmas ini dan satu RSUD itu membantu pelaksanaan vaksinasi di pos-pos vaksinasi di dalam kota karena sasarannya sangat banyak sekali. Nah, nanti bisa Bapak-Ibu untuk yang 8 puskesmas ini mulai direncanakannya itu adalah sejak Maret sampai dengan Desember seperti itu. Jadi bapak ibu ini kita hanya membuat perencanaan ya, tapi kita nggak tahu duitnya nanti itu seberapa besar, begitu ya. Tapi yang penting kita membuat perencanaannya ya. Saya lanjutkan. Nah, nah bapak ibu atas itu semua ya. Jadi ini kami ini berkonsultasi juga dengan eh, subak. Pih ya, Pak Adi ya. Nah, ini jadi uke mas untuk uh, berupaya untuk menyulakukan penyusunan RKA ya, khusus untuk uh, uh, apa vaksinasi COVID ini ya. Dan ini nanti paling lambat tanggal 8 April 2021. ribu Abu, apakah ini nanti disetujui? Kita belum tahu ya. Terus, untuk apa ya? Ini untuk menjadi bahan masukan bagi dinas kesehatan, Kabupaten Kapuas dalam refocusing dau dan DBH. Memang kami sudah menyusun untuk level dinas kesehatan, ya, dan itu sudah diserahkan ke BPKAD. Ya, tetapi itu sifatnya masih sangat global sekali. Kami memerlukan masukan-masukan dari puskesmas bagaimana untuk pelaksanaan mereka di wilayahnya masing-masing, ya, khususnya yang tadi ya untuk kegiatan luar gedung. Kalau dalam gedung kan tidak terlalu Memakan biaya kalau dalam gedung tetapi yang di luar gedung ini seperti apa gitu ya mulai dari Mei Juni Juli dan seterusnya sampai Desember dan bagaimana juga dengan puskesmas yang 8 tadi ya yang 8 saya sebutkan tadi melaksanakan sejak Maret ya ini seperti apa seperti itu ya nah jadi itu apa namanya sangat kami perlukan Masukkan RKA dari Bapak-Ibu sekalian dan kami harapkan nanti pada kami 8 April itu sudah diserahkan. Nah, Format Excel-nya seperti apa untuk RKA Renggar Vaksinasi ini? Nanti ini bisa kita seragamkan bersama. ya. Dan bagaimana nanti entry SIPD-nya, Bu, kapan? Nah, kita juga belum tahu. ya. Kita juga belum tahu. Apakah nanti juga pagunya saja? Kita juga belum tahu berapa disetujuinya, entry-nya kapan, dan khususnya kita masih sama-sama banyak belum tahu. Ya, tapi maksud kami adalah, mari Bapak Ibu, Bapak Ibu di pusat juga membuat perencanaan ini. Ya, apa mudah-mudahan dengan perencanaan ini, ketika tiba saatnya, ya, ketika tiba saatnya, kita sudah tahu jelas, ya, tahu jelas berapa pagunya kemudian dan segala sesuatunya, ya sarannya dan sebagainya, kita sudah memiliki perencanaan, jadi tinggal dilakukan penyesuaian, ya seperti itu. Nah, berikutnya saya akan ganti lagi dengan, hmm, sebentar ya, mohon izin bapak ibu. Nah, uh, Contoh ya seperti ini bapak ibu. Ya, mohon maaf kemarin mungkin beberapa kepala puskesmas ya sampai ditilpon tilpon ya sama Pak Jumatil ya saya karena <gif> saya memang perlu asisten kemarin untuk menelponi bapak ibu sekalian ya. Nah bapak ibu ini hanya sekedar contoh ya contoh eh, contohnya di kampus sekolah. Eh belum kelihatan ya bapak ibu ya mohon maaf. Saya mohon izin share screen, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Ya, sudah ya. Ya, Bapak Ibu, ini hasil dari mencari-cari informasi ya, karena apa namanya untuk perencanaan diperlukan gambaran seberapa besar transport dan sebagainya ya contohnya ini adalah wilayahnya Bu Evi, ya Puskesmas Kapuas Kuala ini desanya sampai ada berapa ini sekian banyaknya desanya ya di eh, kecamatan Kapuas Kuala dengan jumlah penduduk masing-masing adalah sedemikian ya ini diambil jumlah penduduknya dari BPS ya bapak Ibu ya dari BPS tapi nanti juga ada pusdatin ya Pak Adi ya data pusdatin juga sudah akan diberikan oleh Subbag BIA ya nah dari kemudian dari jumlah penduduk ini yang disuntik itu sementara kita hanya bisa memperkirakan adalah 70% dari jumlah penduduk ya karena Usia 18 tahun ke atas itulah yang disuntik, ya tujuh persen dari jumlah penduduk. Nah, apakah ini nanti contoh ya, Batanjung itu ada 1948 jiwa, tujuh puluh persennya usia 18 tahun ke atas itu ada 1.300 Apakah nanti 1.300 tiga itu mendapat vaksin semuanya kita belum tahu, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena yaitu logistik vaksinnya sendiri kita juga belum tahu seperti apa, ya. Nah. Kemudian kita hanya bisa memberikan gambaran seperti ini. Kalau 70 persen di Desa Batanjung itu usia 18 tahun ke atas ada 1.364, ya. Maka apabila satu hari ya tim puskesmas itu misalnya lima orang, lima orang gitu ya, misalnya, gitu ya, itu bisa memvaksin 100 orang, ya. Maka untuk memvaksin Desa Batanjung saja itu memerlukan 14 hari ya 14 hari. Ini kalau kalau 100% dari usia 18 tahun ke atas itu divaksin ya. Tapi kenyataannya kan mungkin nanti tidak seperti itu, tapi it's oke, okay. at least kita punya gambaran seperti apa, ya. Jadi kalau satu hari tim puskesma itu bisa memvaksin 100 orang, maka isi penduduk Batanjung yang 18 tahun ke atas itu akan selesai disuntik semuanya dalam 14 hari, ya ini ini maaf ya ini hanya secara kasar. Nah kalau misalnya hitung-hitung uangnya seperti apa? Kalau misalnya jumlah petugas vaksinasi luar gedung, ya, eh tadi tadi ya prinsip bahwa petugas yang berangkat itu tentu harus eh, apa, ber, apa jumlahnya efisien dan seterusnya ya. Misalnya vaksinasi luar gedung hanya lima orang, ya maka eh, kita lihat uang hariannya sekali berangkat lima orang ya berarti seratus sepuluh ribu kali lima ya lima ini sekali berangkat ya sekali berangkat nah kalau trans ini baru uang harian kemudian transportasinya ke Batanjung dari Puskesmas katanya empat ratus ya kata Bu Evia ya. nah berarti untuk sekali berangkat ke desa Batanjung ya itu memerlukan dana rp 950.000 ya untuk lima orang uang hariannya ya dan juga biaya transportnya ke sana seperti itu ya dan kalau dua kali dosis dua kali penyuntikan berarti eh, dua kali 950.000 ya 1,9 juta ini baru sekali turun padahal kita perlu 14.000 hari, ya, 14 hari dikali dua ya untuk menyelesaikan seluruh penduduk usia 18 tahun ke atas dari desa Batanjung, yaitu baru desa Batanjung. ya Jadi Bapak-Ibu, ini memang gambaran dari biaya yang akan diperlukan ini akan sangat banyak sekali, akan sangat banyak sekali, tetapi ya, sayang kita belum tahu pagunya dan seterusnya, karena itu kami sampaikan dari sekarang, ya, karena ini semua nanti dana DUDPH ini pagunya akan turun, dan mau tidak mau kita akan melakukan adjustment, ya, mengepas-ngepasin gitu ya, dengan antara kebutuhan, dengan realita dana yang tersedia seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi ini satu file Excel ini mulai dari Kapuas Kuala sampai dengan apa namanya, sampai dengan mando talawang ya ini sudah dicoba untuk dirincikan seperti apa tapi ini hanya alat bantu Bapak Ibu dalam keadaan seandainya semua penduduk 18 tahun ke atas yakni 70% itu tersuntiki semua gitulah tersuntiki semua tervaksinasi semua Yang realitanya mungkin tidak seperti itu karena disesuaikan dengan logistik vaksin ya nah kemudian Bapak Ibu sekalian Uh, saya ini nanti kalau mau di apa namanya diperoleh filenya juga bisa ya Bapak Ibu. Saya uh, share screen juga. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah uh, nanti ya apabila memang uh, apa uh, tiba saatnya untuk entry SIPD. Nah ini biasanya entry SIPD, -SIPD itu sudah waktunya sempit ya uma tiga hari atau dua hari yang harus dientry demikian banyak gitu ya. Nah dari pak Bupati surat pak bupati sudah menyatakan bahwa agar disesuaikan dengan nomenklatur dari Kemendagri yang baru ya. Nah di sini bapak ibu, oh belum ya, belum saya share Oh belum ya. Oh ditutup dulu yang tadi. Maaf ya. Yang tadi mana sih? Oke, saya tutup dulu ya, yang ini saya mulai. Ah, ini bisa terlihat bapak ibu? Yang sekarang? Oh belum ya? Sebentar saya share screen lagi. Nah, apa terlihat bapak ibu? Mudah-mudahan terlihat ya. Nah. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Ini, kalau menurut nomenklatur, nomenklatur uh, untuk entry SIPD nanti, ya. Jadi, vaksinasi COVID itu masuk yang kuning ini, ya. Program kemudian kegiatan-kegiatannya seperti ini. Indikatornya adalah cakupan vaksinasi uh, COVID, dan menu-menunya tentu nanti diselesaikan dengan menu mana yang ranah dinas, mana yang ranah puskesmas, ya. Seperti itu, ya. Jadi ini ada rincian kegiatan, volume, satuan, harga satuan dan seterusnya, ya. Dan ini nanti tentu bisa kita seragamkan, ya. Ada dalam bentuk file Excel yang mungkin siap untuk bapak ibu isi. Nah, yang penting adalah dari informasi ini kami ingin menyampaikan bahwa sekali lagi marilah bapak ibu kita membuat sebuah perencanaan, ya, untuk vaksinasi COVID ini. Yang mohon maaf, memang sikonnya itu sangat menantang, ya Bapak Ibu, untuk sasaran, untuk jumlah vaksin, ya, untuk berapa pagu yang akan kita terima ini masih sama-sama belum terbayangkan, ya. Tetapi sudah ada gambaran-gambaran kasarnya, Bapak Ibu, ya, seperti tadi 70% ya, dari jumlah penduduk, meskipun raitannya tidak akan disuntik semuanya itu, kemudian juga berapa transport ke desa, ya, dan sebagainya. Jadi, kalau di dalam puskesmas. Bapak ibu kan tidak perlu ongkos transport, ya. Nah, tapi kalau bapak ibu ke desa-desa, ya, untuk menjangkau sasaran, nah, itu tentu transport itu harus dihitung seperti itu. Dan mulainya kapan, ya? Mulainya, ya, untuk puskesmas lainnya itu dari Mei ya, Mei kita hitung saja Mei sampai Desember itu ada 8 bulan begitu ya. Karena terpotong bulan puasa ya untuk luar gedung ya. Nah, tetapi untuk yang 8 puskesmas yang uh, membantu sejak 8 ya, Maret benar. itu coba di, dihitungkan itu sejak bulan Maret seperti itu ya. Nanti semua ini ya akan menjadi masukan bagi kami ya. Mohon untuk bisa dikirim pada tanggal 8 hari Kamis ya sudah selesai untuk menjadi bahan masukan kami ketika apa refocusing ini seperti itu jadi kami tidak ingin apa-apa tuh top-down ya kami juga harus pengen lihat ya bagaimana dari bawah itu seperti apa kondisinya nanti kalau pagunya sudah turun ya kita sama-sama semuanya harus melakukan adjustment harus melakukan penyesuaian dengan paku yang kita terima mungkin itu dari saya, Bapak-Ibu, sekedar untuk pengantar. Nanti kita mungkin ada tambahan dari Pak Adi, Kepala Subab Pih, Mungkin juga ada tambahan dari Bapak-Ibu, Kepala Seksi yang lain, yang saya hormati juga dari Bapak-Ibu Kepala Bidang yang lain. ya. Karena ini ada urusan menyangkut anti-logistik, ada urusan menyangkut pelayanan. Karena begini Bapak-Ibu, Bagaimanapun juga pelayanan ini menurut Kemenkes tidak boleh mengganggu layanan rutin ya, tetapi ya kadang-kadang akhirnya ganggu gitu ya karena apa dokternya harus pergi dan sebagainya seperti itu ya itulah yang kita hadapi ya. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Nanti saya mohon mungkin ada juga masukan tambahan. Dari Pak Adi, Kasup IHA, dari Bapak-Ibu sekalian, Kabit, Kasih, maupun nanti diskusi dengan teman-teman kepala Puskesmas dan yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian dari Ibu Dokter Tri terkait pelaksanaan refocusing anggaran. Uh, tadi disampaikan bahwa untuk refocusing anggaran ini memang waktunya kita dari segi waktu. Jadi sekali lagi ini uh, mohon disikapi bersama bahwa ini yang sudah-sudah itu waktunya sangat singkat. Jadi kalau memang sudah ada uh, dari kita, dari dinas Kesehatan, dari Puskesmas, mungkin uh, kita tidak terlalu terburu-buru tinggal mengurangi saja untuk uh, mengurangi atau menambah Misalkan juga seandainya ada menunya berubah juga kita tinggal menambahkan. Nah terkait kegiatan ini, Bapak Ibu untuk untuk selanjutnya mungkin kita anukan saja ya untuk untuk kegiatan kita ini saling apa langsung sharing saja Butri atau seperti apa? Karena yang yang kita harapkan antara yang yang apa pemahaman ini sudah disampaikan oleh Butri terkait menu dan jenis-jenis uh, apa namanya? jenis-jenis yang ada sesuai dengan ke, sesuai dengan PMK, kemudian sesuai dengan surat yang dari bupati. Memang untuk jumlah anggarannya kita sampai sekarang belum tahu. Nah, khusus untuk uh, apa tadi yang anggaran ada yang transport, jumlah transport yang disampaikan oleh Pak Dr. Jumatil lewat Tayangan Putri tadi itu mohon dikoreksi. Jadi yang Sesuai dengan ini, apakah selain charter, uh, apakah bisa dilaksanakan? Jadi, uh, anggarannya tidak uh, yang memang besar. Kalau memang sudah besar, ya enggak apa-apa gitu. Tapi karena nanti kita ada terkait pemeriksaan yang selanjutnya, artinya dari pemeriksaan pemeriksaan itu, pasti kita yang diminta adalah uh, transport real, transport real sesuai dengan keadaan yang di lapangan, khususnya untuk puskesmas, puskesmas yang mempunyai uh, daerah sulit yang transportnya memang. Tapi untuk yang di kota yang memang sudah terjangkau dalam uh, setiap harinya mungkin tidak masalah gitu. Jadi uh, kita menghindari oh, ada pada saat uh, ada pemeriksaan dari uh, dari yang berwenang, apakah dari Inspektorat BPKP ataupun BPK. Karena untuk sekali lagi mohon ditinjau atau dilihat yang untuk transportasi daerah-daerah sulit, apakah yang disampaikan di dalam itu ada yang lima belas juta, ada yang tiga. 3 juta empat ya, ya, itu uh, apakah memang harus harus charter atau mungkin masih bisa ada transport lain kalau memang hasilnya sudah seperti itu ya empat apa ratus empat puluh empat empat ratus empat puluh empat empat ratus empat puluh empat kira untuk selanjutnya puluh untuk saran atau apa yang ingin disampaikan, empat ratus empat mohon disepakati, putri. terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh. Yeah. Uh, terima kasih, bapak Pak Adi ya. Uh, memang ini mungkin sesuatu hal yang uh, apa ya, cukup apa ya, uh, membingungkan ya bagi kita. <laughs> ya, yeah. uh, ya tidak hanya uh, puskesmas ya, dinas juga memang mau nggak mau harus menyesuaikan diri dengan aturan ini ya silakan bapak ibu karena memang saya pribadi bapak ibu ya memahami bagaimana sih refocusing ini itu sampai membaca juknisnya ini berulang-ulang ya berulang-ulang untuk memahami apa sih sebetulnya yang diarahkan oleh kementerian kesehatan dan apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintahan kita melalui Bapak Bupati ya tentunya supaya ini tidak terjadi miss ya atau masalah ya ketika nanti ada audit dan seterusnya ya. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang mau didiskusikan atau sudah jelas semuanya atau seperti apa Bapak Ibu silakan. tanya dega hub, dega pak Subhan yeah. ya. ya, Subhan. ya bu mau tanya bu. Mm -mm. silakan pak. Mm -mm. ini tadi kan terkait dengan penyusunan RK ini tadi, bu. Mm -mm. jadi uh, untuk jumlah tim itu diperlu pensi jumlah tim ya. Iya, ya. Yeah, yeah. mm. Dan juga untuk kunjungan setiap desa itu diperkirakan dua kali. Ya, ya. Ya. Ya, jadi yang saya tanyakan di sini, batasan sasaran kita itu sebenarnya. Kalau kita cuma satu kali, misalnya daerah seperti Tatipa Batangun seribu orang itu apa mungkin kita satu hari itu pelayanan selesai? Jadi maksud saya, maksud saya itu bagaimana kalau jumlah penutup yang banyak itu nanti untuk penanganannya? Apakah di IRKA ini nanti bisa ada patokan misalnya satu hari selesai seratus atau berapa nanti. Itu terkait dengan apa, rencana anggaran itu tadi. Kalau rata-rata misalnya satu hari satu desa ya bagi desa yang padat itu yang susah. Nggak mungkin selesai. Dengan misalnya jumlah petugasnya perlu dikurangi, dibatasi. Itu Bu yang Mungkin nanti kendala bagi kami untuk penyusunan anggaran ini Untuk desa-desa yang memang jumlah sasarannya banyak Itu belum sementara, terima kasih Ya, ya terima kasih Pak ya. ya benar Pak ya, jadi ini Eh gimana nih, mau ditanya dulu mungkin dikumpulkan dulu ya Pak ya Dikumpulkan dulu ya, nah, silahkan ada lagi yang lainnya sih Kalau belum, ada, kalau belum ada mungkin ya benar. Jadi di sini Pak, Pak Subhan ya. Jadi ya inilah ya artinya maksudnya tuh begini Bapak. Eh, eh, efisiensi eh, petugas itu seperti ini Pak. Ya, jadi contoh misalnya kalau memang sasaran di sebuah desa itu katakanlah 100 ya. 100. Supaya cepat misalnya ya meja meja satu itu harus dua misalnya kalau dijuknis itu kan dijuknis itu diperkenankan meja dua dan meja tiga itu lebih dari satu orang pak boleh ya jadi contoh saya pernah melihat ada satu puskesmas ya di meja tiga tempat penyuntikan itu dia main dua petugas ya dua petugas jadi yang satu nyuntik satu juga nyuntik satu nyuntik satu juga nyuntik gitu ya jadi jangan sampai ada petugas yang misalnya nyedot, kemudian dia kasih ke temannya, kemudian dia duduk cuma nyedot gitu loh Pak. Mungkin nyedot itu bisa dilakukan oleh satu orang sambil menyuntik gitu kan. Terus ada juga yang khusus mencatat. atau Tapi artinya begini loh Pak, artinya petugas ini betul-betul efisien betul-betul efisien kalau misalnya di satu desa itu ada 200 atau apa itu mungkin tidak bisa diandai oleh satu tim no problem Pak Nah tapi asal memang semua tim itu ber, ber, berfungsi dengan baik seperti itu Pak dan memang benar bahwa apa ya namanya contoh batanjung tadi ya yang seribuan penduduk itu tentu tidak bisa selesai dalam satu hari ya? Memang itu benar, Pak. Ya, tetapi di sisi lain memang kita juga masih meraba juga, Pak. Vaksin berapa sih yang akan dikasih ke Batanjung? Nah itu, Pak. Masalahnya itu. Ini barusan ada ada WA ya dari Pak Kadis kepada kami. Beliau meneruskan dari Pak Menteri, begitu ya, Pak Menteri Kesehatan mengatakan bahwa tolong lansia itu agar diprioritaskan. Ya, selanjutnya nanti pemberian vaksin ke daerah itu akan melihat jumlah lansia yang sudah disuntik. Nah, ini dilema ya buat kita di Kabupaten Kapuas, karena apa? Yang nyuntik duluan lansia itu palangka ya, semua ibu kota provinsi, kami kami belakangan gitu ya, kemudian belakangan juga edaran prioritas lansia ini baru-baru ini gitu ya, kemudian itulah kadang-kadang agak kecewa juga Pak, sebetulnya Pak kami ini juga. Pengen kami ini mendapatkan vaksin sebanyak-banyaknya untuk langsung kami berikan kepada teman-teman puskesmas. Tapi akhirnya ya seperti itu Pak. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak bisa nanti diselesaikan dalam berapa hari satu desa itu, ya sekali lagi nanti tergantung stok vaksinnya Pak. Kalau misalnya nanti vaksinnya dikasih untuk contoh tadi desa Batanjung hanya untuk 100 orang, dan tidak dikasih-kasih lagi, mungkin hanya 100 orang itu selesai dalam satu kali kunjungan, Pak. <laughs> seperti itu mungkin. Nah, jadi artinya ini, Pak. Jadi, maksud kami itu dengan kita membuat, sudah membuat perencanaan, Pak, nanti kalau tiba-tiba ternyata apa vaksinnya dikasih cuma sedikit, gitu kan, ya sudah, hanya diadjust, disesuaikan dengan jumlah vaksin yang kita berikan. Seperti itu. Maksudnya seperti itu, Pak, gitu. Jadi gimana ya Pak Adi ya? Ini kan serba serba susah ya Pak Adi ya, gitu. Di satu sisi pagunya juga mungkin tidak jelas, tapi di sisi lain kita memang harus bersiap gitu. Mungkin itu Pak. Uh, uh, jadi kalau Jadi kalau nanti vaksinnya cukup, Pak, kalau vaksinnya cukup, misalnya Lubat Tanjung tadi yang 1000 orang, kalau vaksinnya cukup, ya tentu benar Pak, itu tidak bisa diselesaikan dalam satu hari seribu orang itu mungkin sepuluh hari karena misalnya satu hari timnya itu sanggup mengerjakan seratus orang misalnya berarti sepuluh hari. Tapi apakah vaksinnya akan dikasih seribu? Nah ini masalahnya juga Pak kita belum belum tahu sampai sekarang. Itu Pak. Jadi kalau Bapak punya unit cost, unit cost misalnya satu tim lima orang untuk serat, untuk seratus sasaran biayanya sekian, nah berarti kalau misalnya 300 sasaran kan Bapak tinggal kalikan tiga, gitu jadi, nah itu Pak maksudnya jadi ketika Bapak punya gambaran, oh kalau satu 100 sasaran, saya selesaikan misalnya dengan sekian orang, biayanya sekian nah nanti kalau vaksinnya cukup untuk 200 orang, berarti kali dua seperti itu Pak, itu maksud kami Pak, dalam penyusunan ya, terima kasih Pak makasih Pak atau begini, Bapak Ibu, kita asumsikan saja vaksinnya itu ada. Nah, ya, meskipun kita tidak tahu ya. Asumsikan vaksinnya ada. Nah, jadi eh, berapa hari kayak Batanjung ya, mungkin perlu sepuluh hari gitu ya. Jadi ditentukan saja Bu ya. ya. Kalau kemarin kami lihat dari teman-teman. Jadi ini kemarin teman-teman. 8 puskesmas ya yang sudah membantu mengeroyok sasaran di kota itu satu hari itu bisa 60 70 bahkan bisa 100 satu puskesmas itu melaksanakan itu gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang lainnya kan selain 8 puskesmas mungkin belum ada pengalaman ya bayangan seperti apa ya menyelesaikan 100 sasaran dalam satu hari begitu ya. Nah, jadi asumsinya nanti gitu pak. Jadi anggap saja misalnya vaksinnya ada, maka eh, kesal-kesahnya desa bapak misalnya jadi hub itu berapa, perlu berapa hari, ya seperti itu pak. Nah, jadi nanti kalau memang ternyata apa, ada penyusuan, gampang tinggal dikurangi. Itu pak. Terima pak. Ya, terima kasih. Bu. Ya. Okay kasih untuk Pak Subhan. Bu, di, di chat itu ada pertanyaan bahwa dari BKM Anjir, Assalamualaikum Bu, izin mau bertanya RKI ini untuk nominalnya apakah menyesuaikan satuan harga sesuai Permendagri atau perbuk karena ada perbedaan khusus. Bu, mungkin ini ada gambarannya, Bu. seperti, eh, Mohon izin saya jawab, Bu ya. Bahwa di dalam eh, perbuk kita itu memang ada, tetapi kan masih draft. Atau kalau ada yang keuangan di sini, mungkin bisa bisa menjelaskan lebih lanjut. Kalau ada keuangan, ada kan? Uh, mohon izin Pak Adi, Bunia, yeah. Kalau Bunia tidak ada, kemarin saya juga ada bertanya dengan Bunia. gitu kan. ya? Yeah. Uh, draft itu belum, belum, belum final ya yeah. belum, final Pak, mungkin belum, nanti belum, belum, belum, belum, berarti tetap menggunakan belum, belum, belum, belum, belum, Uh, apa namanya, di situ di dalam menunya sudah ada, misalkan semua kan masih 360, kalau di sini sudah dibagi ada 150 ribu, 200 ribu, 306, eh, 265 sesuai dengan puskes masing-masing, tetapi untuk uh, menyamakan mungkin uh, gunakan yang di SIPD aja dulu, uh, sama hmm. karena nanti tinggal mengurangi, nah, seperti itu Bu. Iya. Yeah. Pak Adi, boleh saya bertanya juga, Pak, maklum saya bukan orang perencanaan. <laughs> ini, Pak, di dalam juknis renger vaksinasi DAUDBH ini dari Kemenkes, di sini dikatakan bagi petugas yang memberikan pelayanan vaksinasi di pos pelayanan vaksinasi di luar puskesmas, maksudnya luar gedung puskesmas, ya, maka dapat diberikan uang transport yang besarannya mengacu pada standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan pendukung undangan. Nah, ini saya jadi bingung Pak Adi, ini gimana Pak Adi? Kok dia bilang besarannya mengacu pada standar harga satuan regional, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan pendukung undangan. Karena DAU itu kan dananya daerah, tapi ini satuan regionalnya gimana Pak Adi? Saya juga mohon untuk apa namanya? Uh, bantuan ya Pak Adi, gimana Pak Adi uh, saya juga nggak tahu Bu itu yang yang pastinya, <laughs> tetapi begini saja, mm -hmm. kalau kita kemarin dalam pengisian SIPD mm -hmm. kalau Sppd, kalau nanti larinya ke situ, nanti kan uh, draft yang per bu, kemudian aturan-aturan nanti, pasti akan disesuaikan ke dalam menu-menu uh, SIPD, jadi kalau menurut saya, sesuaikan saja dulu dengan SIPD yang kemarin itu karena nanti uh, muaranya juga kita pasti akan menginput ke sana. Setelah nanti disepakati atau disahkan oleh uh, Perbup ini disahkan, apa nanti anggaran-anggaran uh, yang itu memang cukup besar Ibu perbedaannya yang dari transport misalkan ya, yang eh harian ya, tiga ribu misalkan. Kemudian yang dari transport uh, sesuai dengan yang kemarin berapa per kilometer itu itu. Uh, kalau yang itu kita ada dasarnya gitu sudah sudah menggunakan itu jadi kita tinggal mengurangi yang itu saja nantinya gitu sesuai dengan menu perubahan jika di ECPD sudah disesuaikan daripada kita nanti menyesuaikan dengan draft ini belum belum manu juga atau bikin dua, dua, dua porsi misalkan oh sesuai dengan draft berbub seperti ini sesuai dengan yang ECPD seperti ini kayak gitu. Iya. Mungkin nggak apa-apa, Pak, karena draft Perbu tahun 2021 ini Satu, ya. belum belum disahkan, disahkan dan saya mendapat informasi dari Bunia bahwa ini akan juga diedit lagi, maka mungkin kita menggunakan uh, aturan ya. yang sudah ada saja dulu, Pak. Begitu. Oh ya. Iya. Ibu terima kasih. Okay. Ada yang lain, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang kalau memang mempunyai informasi tentang ini boleh disampaikan di sini. Jadi kita tidak menanya saja, tapi silahkan memberikan informasi kalau memang ada yang lebih update, karena kita sama-sama mengupas, mempelajari untuk uh, penyusunan RK ini. Terima kasih Bapak-Ibu, Silahkan kalau ada yang memberikan informasi. Mau nanya, Pak Adi, Putri? Oh iya, Pak Edward, oh, silakan. Edward, selamat sore, selamat siang Pak selamat Ya, selamat siang. Pak Dito sama Bu Tri ini yang mau saya tanyakan, eh, apakah dana untuk pelaksanaan eh, vaksinasi COVID untuk yang di luar gedung ini, dananya itu apakah memang eh, hanya diambil atau dipergunakan dana dau tadi atau dau tadi kata Bu Tri eh, sama dengan operasional ya Bu Tri? Pemahaman saya, Pak, mungkin nanti Pak Adi bisa membantu. Ya, lanjutkan ya, lagi, Pak. Nah, Maksud saya, saya, apakah eh, kalau tidak salah, kemarin dari bendahara eh, puskesmas itu sudah ada pagunya untuk biaya eh, untuk eh, dan operasionalnya? Saya lupa kisarannya berapa: 100 juta sekian. Saya kurang tahu pastinya, Bu Tri. Nah, apakah dengan adanya rencana pelaksanaan vaksinasi ini Puskesmas diwajibkan membuat RKA-nya apakah ada tambahan pagu dana atau memang menggunakan pagu dana yang sudah ada mungkin itu saja yang mau saya tanyakan Bu, terima kasih itu Anu Tri. yang untuk dana DAO yang ada di Puskesmas itu kan jumlahnya sudah sedikit sekali kalau Pak Ya, itu iya, Iya. Oh, digunakan untuk bayar listrik, bayar benar, listrik. Bapak. Mungkin nyaji itu juga masih kurang mungkin ya untuk ya, benar. listrik dan keperluan-keperluan yang lain. Nah, di sini anggaran ini Bapak cukup meng menghitung saja, jangan pedulikan yang itu. Artinya yang itu untuk kehidupan rumah tangga Bapak. Apakah nanti dipotong, dihabiskan dulu, terserah saja. Yang penting penganggaran Bapak jangan menghitung ke situ ke, ke anggaran yang sudah yang sudah apa ya, senin temis itu sedikit yeah. itu, yang itu biar saya gunakan untuk bayar listrik bayar ledeng, tukang sapu yang untuk keperluan-keperluan kebersihan kantor uh, rasanya itu yang dari situ ya, yang yang ini anggarkan sesuai dengan menu-menu yang tadi jangan menambah menu yang lain menu yang khusus untuk COVID nah, di belakangnya tambahkan untuk COVID gitu COVID-19, COVID-19 kayak gitu, jadi nanti pada saat kita mengentry kalau di, di, di dalam ECPD akan kelihatan bahwa kalau ada tulisannya COVID 19 berarti itu adalah DPA hasil refocusing ya nah, sementara itu dia ya untuk memper mempermudah kita melihatnya itu aja Pak Edward Butri menurut saya itu Butri kalau ada tambahan Butri monggo. Iya. Waalaikumsalam Butri. Iya benar. Iya. Iya silahkan. Saya nih? Uh, Assalamualaikum Putri, saya ingin oh, Pak, bertanya ya. uh, kalau di keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 ini kan Puskesmas itu cuma ada uh, di halaman 17 itu kan cuma ada empat pembiayaan empat pembiayaan dengan 5 menu kegiatan yang saya tanyakan gini aja Putri kalau membuat ini kan sebentar saja sebenarnya yang tidak bisa diprediksi itu volumenya Putri jadi kegiatan kita ya, itu tahun. sampai akhir tahun kira-kira berapa kali. Karena kan masyarakat belum, belum kita uh, rencanakan. Kalau untuk jumlah penduduk itu kalau untuk data terakhir yang saya tahu, yang di atas uh, 18 tahun itu kan sekitar 36.000 ribu untuk Kecamatan Selat. Nah kita tidak tahu ini uh, uh, strategi yang kita gunakan nanti bagaimana. Nah yang kami perlukan puskesmas itu volumenya saja Putri. Jadi nanti uh, untuk membuat ini kami bisa, kalau volumenya sudah pas. Kalau mengira-ngira pulumen ini takutnya kurang. Kalau untuk yang tadi mau pakai yang SEPD atau perbook itu bisa saja kami nanti kan tinggal ganti angka saja. Mudah saja, cuma volume kegiatannya, ini, Putri, ada kira-kira berapa ratus kegiatan misalnya untuk uh, Puskesmas Melati atau sudah ada plan-plan uh, dari P2. Terima kasih, Putri. Iya Pak, terima kasih Pak Hifni ya. Nah ini memang melatih ini kan sasarannya cukup besar ya, makanya kemarin kita untuk membantu itu dari Pusmas 8 pasien kesiang lainnya yang kita kita kerahkan lah mohon bantuan seperti itu nah memang pak nanti untuk eh, apa namanya eh, berapa volumenya ini nah ini memang agak sulit pak untuk kita kita pastikan berapa ratus kali ya makanya ini perlu kombinasi dari kegiatan dalam gedung dan juga luar gedung pak ifni gitu ya nah eh, apa namanya kayak contoh misalnya eh, untuk kan ini sudah keluar dari menteri bahwa kita harus memprioritaskan lansia ya pak ya lansia. Nah lansia ini kan kalau petunjuknya itu harus difasiankes ya pak ya. Nah makanya eh, gimana ya pak ya eh, agak sulit juga gitu loh untuk menjawab berapa ratus berapa ratus yang harus keluar gitu loh pak. Karena kemarin aja kita hitung dari pelayan publik eh, tadi berapa pak? Tiga ribu ya pak ya tiga ribu itu jumlah penduduk Melati ya pak ya. Uh, kalau Melati itu cuma tiga puluh bu. Oh, ini, ya. ini jumlah penduduk ya maksudnya ya Pak ya. ya, nah, ya. nah, itu kan enggak semuanya Pak ya nanti kita suntikkan. gitu loh. Jadi uh, ini juga kita lagi coba menyaring tapi ini agak sulit ya karena data di dashboard KPC Pen itu hanya ada Kabupaten Kapuas gitu saja tidak ada data per kecamatan gitu loh Pak. Nah jadi uh, begini Pak mungkin ini nanti kita pikirkan seperti apa ya. berapa berapa kali pusmas melati ini harus keluar kan gitu ya maksudnya gitu ya Pak ini ya berapa volumenya gitu. Kalau di dalam gedung mungkin teman-teman pusmas melati always standby ya Pak ya karena karena di dalam gedung kan mungkin tidak seperti di luar gedung tapi di luar gedung ini Pak itu. Kalau untuk pelayanan publik kantor-kantor mungkin sudah hampir tercakup semua ya Pak ya untuk guru apakah nanti strateginya guru itu yang datang ke puskesmas nah ini Pak jadi memang uh, sampai sekarang kami juga agak sulit ya untuk menentukan melatih ini harus keluar berapa kali seperti itu ya terus terang Pak ini mungkin ada teman-teman yang lainnya bisa membantu barangkali uh, Putri, uh, ini kan hitungan saya nih kalau memang uh, ini kan pendudukan dari uh, KPU yang saya ambil ini kan umurnya sudah 17 tahun ke atas, berarti yang sasaran vaksin kita lah. Kalau 36.000 itu di puskesmas satu, satu hari cuma bisa 100, maka 360 kali. Nah kalau dikeroyok dengan 10 puskesmas, maka 36 kali saja, berarti ada. Jadi nanti selat itu akan dibantu oleh puskesmas lain yang jumlahnya 10 itu cuma 36 kali kalau diserahkan ke melati saja itu kegiatannya jadi 360 kali. Kalau cuma kalau 100, kalau 200 ya dibagi lagi 2. Kayaknya mampunya Puskesmas Melati itu cuma 100 karena 14 hari kemudian ada lagi yang 100 ini jadi 200. Jadi kalau kita vaksin 200 duluan 14 hari kemudian atau 28 hari untuk lansia kan jadi 400. Ini hitungan-hitungan saya Putri Mungkin uh, puskesmas Pelatih ya. tidak bisa sendiri, ya. harus dibantu 10 puskesmas yang lain. Terima kasih. Iya, ya, Pak. Terima, Terima kasih, kasih, Pak. Jadi Terlalu untuk banget, eh, apa namanya untuk memang ya wilayah kota ini ya eh, ini tidak bisa hanya dilakukan oleh eh, puskesmas Melati saja ya. Jadi eh, terpikirkan begini Pak Yusni. Jadi untuk di kecamatan Pelat ini. Di kecamatan selat ini nanti akan tentu tidak tidak hanya melayani apa ya misalnya selat Gilir hanya dilayani oleh selat ya kemudian apa melati melayani wilayahnya saja tidak tidak seperti itu pak khusus untuk di kota ini pak karena sasarannya pasti akan sangat besar sekali pak seperti itu ya tambahan putri iya Pak silakan Pak <laughs> ya terima kasih Putri ya. ini permasalahan itu tadi untuk sasaran itu tapi itu, hmm. uh, menurut saya perlu disepakati oleh semua poskesmas nantinya Bu. jadi berapa hmm. kemampuan per poskesmas setiap hari untuk sasaran uh, vaksin itu nanti itu harus disepakati Nanti kalau misalnya melatih menentukan 100, belum tentu proses mas lain. Mampu misalnya dengan keterbatasan tenaganya di sana. Jadi, minta kesepaka kesepakatan teman-teman semua. Jadi, kemampuan per hari berapa orang untuk satu proses mas. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ya terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, ya kemarin dari teman-teman yang melaksanakan di pelayanan publik yang dimana sasaran itu sudah terkumpul ya di kantor tersebut itu ya itu memang eh, apa ya saya lihat cepat ya cepat pelaksanaannya Pak gitu bisa sampai 90 80 bahkan bisa sampai 100 seperti itu nah nanti ini mungkin teman-teman yang lainnya ya 100 mungkin maksimal ya 100 ya dari seperti itu Pak nah. Halo Bapak Ibu, oh iya Pak Ifni, Pak Ifni berarti tadi itu memang rasa maaf ya. Tadi Excelnya nya nggak kelihatan ya. Tadi ya, ya, Tadi di Excel itu kami juga coba-coba menghitung ya untuk melatih. Jadi memang melatih tidak bisa, Pak, untuk sendirian ya. Itu artinya penduduk kota ini harus diselesaikan secara bersama-sama dengan puskesmas yang lainnya gitu. Siap, bu. ya nanti kita hitung-hitung uh, lagi ya pak ya. Terima uh -uh. mak kasih banyak. Ya. Hmm. Baik bapak ibu terima kasih. Uh, kalau ada lagi yang mau dikonfirmasikan terkait pelaksanaan vaksinasi covid ini kami persilakan dari bos mas le. Di mana? Jim Seratus ya seratus. Pakat itu bu. Jim Padi. Oh. Puskesmas yeah. danau Ya, yeah. yeah. uh, menyambung ini aja sedikit yang disampaikan Pak Kapus Dadauk tadi. Mm -hmm. uh, memang sepertinya perlu ada kesepakatan atau arahan uh, lebih uh, lebih inilah lebih tepat untuk jumlah uh, berapa orang per hari kemampuan perpuskesmas karena nanti dikhawatirkan kalau berbeda-beda. Misalkan ada yang 100, ada yang 50, nanti akan uh, berdampak pada. Misalkan nanti ada pemeriksaan, misalkan audit, tuh kenapa di sini uh, cuma dapatnya segini gitu kan? Uh, mungkin lajunya itu tadi, kalau di kota mungkin yang dilaksanakan karena tadi sudah terfokus, kemudian uh, transportasi mereka mulai startnya bisa jam delapan, kemudian selesainya jam satu, misalkan. Nah, tapi kalau misalkan di daerah-daerah yang jauh yang start mungkin perlu waktu untuk datang ke tempat, kemudian eh, memobilisasi, mengumpulkan sasaran juga agak susah. Nah, itu nanti mohon ada ada inilah pada petunjuk yang lebih eh, jelas biar kita nanti menyusunnya bisa lebih nyaman gitu. Terima kasih itu aja, Pakdi. Kemudian juga di, di apa di Eh, kita gabung juga dengan ini eh, karena tadi diminta kita untuk eh, efisiensi petugas ya efisiensi petugas nah misalkan kalau selama ini yang di kota misalkan sekali turun petugasnya berapa orang nah kemudian nanti pada saat kita ke lapangan kan kita nggak bisa banyak orang eh, selain untuk efisiensi juga memang ketersediaan sumber daya manusianya yang eh, yang kurang gitu terima kasih Pak di eh, terima kasih Pak Jayat. Uh, tadi Butri menyampaikan bahwa itu maksimal katanya yang 100 tuh ya. Berarti dari sasaran bapak sasaran tembaknya itu berapa? Hitung kalau melebihi dari 100 jangan. Kalau kurang dari 100 mungkin dengan alasan itu apakah seperti itu? Uh, baik Bapak Ibu kami buka sisinya silahkan. Uh, Pak Adi, kalau di juknis dari Kementerian Kesehatan memang tidak ada patokan harus 100 ya Memang ini disesuaikan dengan Kemampuan sumber daya Cuma tadi itu 100 itu Contohnya untuk memudahkan kita menghitung Berapa Untuk menyelesaikan satu desa itu gitu. Itu pun kalau vaksinnya ada <laughs> Seperti itu gitu. Jadi artinya Kemampuan contohnya misalnya Ya memang ya 100 itu sepertinya Maksimal gitu ya tapi kalau misalnya dia hanya 60 ya itu kan tidak menjadi masalah gitu. Nah, Aya. ini tentu akan mengkombinasikan cara pendekatan kita ketika kita akan mengumpulkan masa. ya. Jadi artinya bagaimana kita sudah memberitahu sebelumnya di desa tersebut misalnya contoh ya akan ada vaksinasi misalnya untuk para guru. Nah, kita sudah tahu dulu sasaran gurunya itu berapa. Kalau misalnya di desa itu yang desa yang kita datangi sasaran guru itu hanya 60 hanya hanya 20 atau hanya 30 karena guru di desa mungkin jarang ya satu desa gurunya 30 ya mungkin 20 atau mungkin satu ya bisa, bisa. terangkap dari kelas 1 sampai kelas 6. Hmm. satu nah ini ini tentunya akan nanti mungkin yang datang ke situ ya cukup mungkin dua atau tiga orang nah maksudnya seperti itu ya jadi tidak tidak selalu rata gitu. Jadi kalau misalnya gurunya di satu kampung cuma satu, ya mungkin harus cari sembilan pelayan publik lainnya gitu ya. Mungkin toko agama ustadznya di situ mungkin ya atau kadesnya atau apanya. Di total eh cuma sepuluh gitu ya. Jadi perlu satu pial aja timnya tentu tidak perlu 20 orang gitu kan tapi cuma satu eh cuma satu, cuma dua atau tiga seperti itu. Nah, mungkin memang ini agak sulit ya Pak Zaid kalau untuk kita apa ya namanya kita fixkan seperti itu. Artinya begini, kalau nanti toh misalnya ada audit itu ya kita jawab kita ya menjawab sesuai dengan memang kenyataan yang ada seperti itu Pak. Jadi di kementerian itu memang tidak ada pembatasan maksimal atau seperti apa tidak, tapi disesuaikan dengan sumber daya masing-masing tetapi prinsip efisiensi vaksin tetap Pak. artinya jangan sampai kita membuka satu sia yang dilayani cuma satu, satu guru itu ya. gitu. jadi yang sembilan itu sia-sia itu. Nah, terus yaitu itu tadi Pak, yang dimaksud dengan efisiensi petugas itu yaitu kita sesuaikan dengan jumlah sasaran yang mau kita suntik jadi informasi-informasi kita datang ke desa situ berapa orang yang akan kita suntik itu sudah terpetakan dulu pak sehingga kita bisa mengukur ya nanti ke situ kita perlu berapa seperti itu pak. Oke ibu terima kasih banyak bu. Ya terima kasih. Tadi menambahkan sedikit pak, Hadi, kalau boleh. Mari pak silakan siapa? Ya, pak. ya uh, untuk sasaran ini apa kita tidak mengikutin? Uh, micro planning yang sudah dibuat Puskesmas yang disepakatin sebelum sebelum dilaksanakan vaksinasi oleh uh, untuk Nakes itu rasanya micro planning sudah dibuat dan seingat saya kalau saya enggak salah itu uh, maksimum satu hari Puskesmas itu hanya mampu melaksanakan dua sesi dan satu sesi itu uh, 15-20 orang apa tidak mengikutin itu saja atau memang uh, itu bisa direvisi kembali. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Oke, okay. untuk micro planning mungkin Butri lebih tahu ya, tapi dari micro planning itu waktu itu kan kita masih merabara, Bapak masih masih belum tahu nih, nah sementara kita sekarang sudah melaksanakan mulai dari vaksinasi nakes sendiri, kemudian guru, nah, kita mengevaluasi dari kegiatan itu seperti apa, benarkah satu hari itu hanya maksimum 17 orang atau seperti apa, apa, Tentunya dari evaluasi itulah yang kita kita sampaikan di sini. Nah, Putri, kayak apa? Putri Monggo, Putri. Iya, Pak Edward. Jadi, uh, microplanningnya dulu itu disusun itu memang di awal-awal sekali ya, dan dalam pelaksanaannya, uh, kondisinya ralitanya banyak sekali perubahan-perubahan. Dan -perubahan, ya. nah, Jadi, artinya microplanning itu tidak yang dulu disusun itu tidak menjadi patokan yang tidak bisa diubah-ubah, Pak. Ya itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya, jadi contoh begini ya, misalnya nanti pelayanan publik hanya sedikit, sedikit sekali di desa itu, tapi masyarakat eh, itu daerah merah misalnya. Maka eh, saya pikir pelayanan publik bisa bersama-sama dilaksanakan dengan masyarakat, gitu loh. Gitu. Jadi eh, ini adalah kondisi-kondisi yang eh, apa namanya mungkin untuk selalu berubah, Pak. Gitu. Kalau dulu kan di mikroplanning khusus yang tenaga guru sekian, ini sekian, ini. Tapi realitanya ini nanti bisa berubah. Jadi memang benar. Kalau memang nanti hari ini ternyata yang berminat sasaran di desa itu, itu ternyata ada 50-70 orang, maka kita tidak bisa mengatakan, oh stop, saya hanya bisa nguntik 20 orang saja dalam satu hari. Karena mikroplanningnya ngomongnya begitu. Gitu. Tapi iya. kita apa optim, maksimalkan kemampuan kita pada saat itu. Nah, mungkin, oh ya, saya juga ingin membagi pemikiran, barangkali ini juga yang masih bisa dilakukan untuk efisiensi tenaga atau waktu ya. Ya ini hanya pemikiran lah, tapi nanti bagaimana di lapangan ini memang ada lagi. Jadi contohnya begini Pak, misalnya di desa itu kan ada, ada petugas ada petugas nakes kita ya, putuh atau... Polindes, ya, apakah perawat atau bidan di desa itu? Mungkin nanti kita bisa membagikan dulu screening, format screening, format screening yang standar dari Kementerian Kesehatan, ya, untuk secara bertahap. Mungkin petugas kita menanyai orang-orang yang dekat di situ, pelayanan publik di desa itu, entah kadesnya, entah toko agamanya, ustaznya, entah aparat desa, ya, BPD, guru, misalnya ditanyakan dulu di situ ada apa screeningnya nya memenuhi tidak tensinya tensinya apa bisa uh, normal atau tidak. Kalau misalnya tensinya tinggi ya diatasi ya, dulu misalnya seperti itu. Jadi ketika ketika tim Puskesmas Induk itu datang itu ya, itu tidak terlalu banyak makan waktu dan sasaran bisa sebanyak-banyaknya karena mereka sudah di screening dulu misalnya gitu oleh uh, nakes yang ada di desa itu. Nah, ini memerlukan transfer transfer ilmu dari pusmas induk kepada seluruh tenaga-tenaga di desa, nakes di desa tentang seperti apa sih format screening, ya. Nah, bagaimana cara men screening, gitu. Karena format screening ini sudah dibuat sangat sederhana oleh Kementerian Kesehatan, ya, sehingga bisa digunakan tidak harus dokter, ya, yang men screening, tetapi nakes, perawat, para medis pun juga bisa kita latih, gitu. Seperti itu, Pak. Jadi, eh, ketika datang pada hari yang dijanjikan atau dijadwalkan, mudah-mudahan karena sudah screening sudah jelas berapa orang yang akan kita vaksin. Dan itu tidak selalu berpatokan, harus hanya 20. mau ngambilin, gimana caranya? Halo? Halo. Ya, Mbak Tri. Ya, tutup ini, tutup ini, Iya. Uh, cukup dari saya, uh, terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Uh, itu Pak yang bisa kami sampaikan ini. Mohon maaf, ini hujannya geras banget. Iya, yeah. yeah, makasih Pak terima makasih Butri. Baik, itu selanjutnya dari PKM manjir minta PDF untuk Enggar. baik Saya akan sampaikan lewat uh, ani apa namanya, uh, apa namanya bisket Ya tunggu sebentar ya. ya. Dan selanjutnya, aduh, mau nggak ya, Bu, nggak apa-apa. Saya nggak bisa pak. Cuiting uh, renggarnya itu, aduh, nggak bisa. Tidak. Ya, saya, saya akan kirimkan. Pak, bu, ada kirimkan dulu. Saya carikan. Iya, iya. Ya, kasih. Silakan, Bapak, Ibu. Kadang kali ada yang mau didiskusikan. Bisnis gimana caranya bisa menulis ini aneh ya, bu. Ada. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sudah jelas semua ya Pak. Tinggal, tinggal nanti ya seperti apalah. Benar ya kata Pak Adi ya kita, kita tahu bahwa jauh ya jauh kita memang sangat ter, sangat terbatas sekali ya jauh untuk kehidupan sehari-hari ya listrik, air dan sebagainya itu. Jadi ini memang kita berusaha menyusun ya menyusun untuk apa namanya vaksinasi Covid ini ya sampai dengan bulan Desember seperti apa. Nah, nanti pagunya berapa dikasih ya, kemudian ini jadi tinggal disesuaikan saja nanti. Mungkin begitu ya Pak Adi ya. Yang penting kita sudah punya rencananya. Begitu Pak Adi. Pak Adi freeze. Pak Adi buku. Ya, ada lagi nah, Bapak Ibu. Mana Enggak hmm? ada, nggak bisa dibuka filenya, nggak bisa dibuka. Baik Bapak Ibu, eh, mungkin ini tidak hanya searah dari kami ya. Mungkin Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu Kepala Puskesmas khususnya, mungkin yang eh, delapan ini ya, yang sudah eh, sehari-hari dan sudah tahu bagaimana trik-triknya, segala ya. Ini mungkin boleh membagi sharingnya, juga boleh dalam uh, forum ini, silakan. Bapak-Ibu itu untuk Juknis KMK KK01 sudah kami sampaikan, silakan di-download. Terima kasih. Baik. anjir sudah anjir. Waduh, hilang suaranya. Suaranya masih kedengaran, Pak Adi. Oh, iya masih. Iya. Sudah sudah kami sampaikan, Bu, yang untuk joblist Bu sudah dilihat. Iya. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan sharing atau Bapak Ibu kasih Bapak Ibu KB yang lainnya eh uh, dipersilakan Ibu ya. Ambilkan Nih. Selamat sore, Ibu. Ijin, oh, Pak, Bu. Pak Pandit. Iya. <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya, okay. ya, Bu, uh, dari awal saya sudah uh, Mendengar paparan dari Ibu terkait dengan penyusunan RKA sesuai juknis Renggar vaksinasi COVID-19 tahun 2021 untuk Puskesmas dan juga untuk Dinas Kesehatan. Saya kira apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sangat jelas Bu. Cuma bagaimana teman-teman Puskesmas untuk melakukan perencanaannya di RKA dengan batas waktu yang ditentukan sampai tanggal 8.00 April, hari Kamis. Nah, mengingat dalam hal penyusunan perencanaan, Bu, mungkin diperlukan pemikiran yang matang, mengingat antara satu puskesmas dengan puskesmas yang lain, letak geografis dan jumlah target sasarannya berbeda-beda, Bu. Itu. Terus untuk yang selanjutnya, dipengaruhi juga oleh ketersediaan vaksin kita Bu yang belum tahu eh, apakah nanti semuanya mendapatkan vaksin sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan jumlah penduduk minimal 70% dari warga mendapatkan vaksin. Terus terkait dengan Batanjung Bu, Batanjung mungkin kondisinya Normal yang kita sampaikan tadi, Bu, yang disampaikan oleh Ibu tadi, kondisi normal sehingga bisa dilakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selama dua kali. Apakah di sasaran vaksinasi untuk COVID dengan sasaran lansia dan anak usia 18 tahun ke atas itu masih bisa tunda, Bu? Bisa tunda, lah, Bu. Misalnya vaksinasinya oleh sakit, oleh apa sehingga vaksinnya ditunda? sehingga itu mempengaruhi juga per perencanaan dari teman-teman Puskesmas nanti mungkin Bu nah, terkait dengan yang tunda ini bagaimana hmm. uh, solusi jalan keluarnya kita untuk memberikan biar uh, apa namanya tidak mempengaruhi penganggaran untuk kegiatan karena seperti yang saya tahu saya pada saat penyusunan uh, uang operasional Puskesmas paling tinggi ini ini waktu kami menyusun dulu, bu, ya paling tinggi 130, Bu. Saya ingat saya, Bu. Paling tinggi teman-teman puskesmas dari dana OP itu mendapatkan 130 juta. Malahan rasanya ada yang mendapatkan 105, Bu. Dan juga ada yang mendapatkan 100. Nah, pada saat itu kita uh, menyusunnya, Bu, berdasarkan anggaran opi yang kita dapatkan pada tahun tersebut, kalau tidak salah, rasanya dua kemas sekian, Bu sehingga mampunya untuk membayar puskesmas sekitar 100 eh, 105 sampai 130 jadi masing-masing puskesmas tidak sama Bu pada saat itu Bu tidak sama uh, yang kita rapatkan dengan Pak Sekretaris saat itu Pak Superman uh, jadi mungkin ada yang banyak ada yang sedikit mungkin itu nanti mempengaruhi juga perencanaan teman-teman bu mungkin itu bu masukkan dari kami terima kasih <tuh> Terima kasih Pak Pandit masukannya ya. Ya benar Pak Pandit bahwa uh, begini ya Pak, karena kita uh, kenapa ini tanggal 8 ya, kami juga belum tahu kalau dari kabupaten malah kemarin Pak, tanggal 31. Iya Bu, iya bu. <laughs> kabupaten. Waktu, ya. waktu Bapak ke mana itu layanan daerah terpencil ya. itu. Iya Bu, iya Bu. Nah itu jadi Ibu Amah waktu itu. Nah jadi ini apa ya namanya ini kami, karena... Uh, kami tidak tahu Pak. Biasanya kabupaten uh, apa BPKAD itu ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk memberikan ya. Itu, itu segala macam. Jadi ini ya. ini uh, maksudnya tuh kami memberikan uh, apa namanya minta kepada teman-teman puskesmas, mereka ya. memberikan masukan seperti ini loh. Kalau misalnya kami harus menyuntik 70 ya 70 ya, anggap vaksinnya ada, ada. Ya, <laughs> itu perlu sampai dana sampai sekian banyaknya. Ya. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan bapak tentang ketersediaan vaksin tadi pak ya karena ya, 70 vaksin juga ke Jawa gitu kan Jawa dan Bali dan kita juga kami sudah meminta vaksin yang banyak kepada provinsi tetapi selalu yang datang juga sedikit gitu. Jadi maksudnya ini di sini tuh hanya ketika kita sudah memiliki perencanaan dengan asumsi 70% semuanya disuntik kita perlu dana sekian. Yeah. Nah, ketika ternyata nanti vaksinnya sedikit atau pakunya sedikit ya sudah tinggal di-adjust gitu aja sih Pak sebetulnya. Iya, yeah. <laughs> Itu, yeah. itu yeah. mungkin yeah. jauh, jauh lebih baik ya, jauh yeah. lebih baik yeah. daripada kita enggak punya perencanaan sama yeah. sekali gitu loh, yeah. Pak. Yeah. maksud yeah. kami begitu, yeah. begitu Pak maksud kami yeah. begitu. Yeah. Yeah. Nah, memang betul Pak, Anati. Nah, misalnya ada yang tunda, ada yang apa dalam pelaksanaan. Nah itulah sebabnya mungkin salah satu strateginya tadi yang disampaikan. Ini hanya pemikiran, usulan ya. Jadi kita memanfaatkan teman-teman di desa, teman nakes eh, jaring kita, jaringan puskesmas di situ di desa itu kita kasih forum screeningnya ya. Nanti dia identifikasi, oh eh, apa? Pelayan publik, siapa aja guru siapa aja sudah pelan-pelan sudah di screening misalnya seperti itu siapa yang hamil, siapa yang kalau ada tensi tinggi diobati dulu misalnya ya. seperti itu. Jadi ketika nanti pelaksanaannya tiba itu secara precise bisa diperkirakan oh nanti akan menyuntik sekian gitu. memang ini apa ya tidak bisa 100% Pak gitu ya, tapi paling tidak kita sudah punya gambaran rencana ya seperti itu sih Pak, eh, kalau ya kalau kita mau bikin kue ternyata anggaran itu so ya telurnya dikurangi, gulanya, gulanya dikurangi, tepungnya dikurangi, ya, jadi, jadi ambiar gitu anunya apa kuenya gitu, kuenya. <laughs> ya, Bu. mungkin seperti itu sih Pak. gitu ya. kami memang paham Pak untuk keterbatasan dana daun ini karena ini ya sebetulnya ya tidak hanya Kapuas ya tapi se-Indonesia suruh pakai dana daun, daun DPH Pak gitu ya, dan ya. dan untuk BOK saya dari BOK itu masalahnya gini Pak kan ada Katanya mau ada juknis terbaru ya, yang empat puluh enam puluh itu ya. ya nah bu. Ya. itu enggak ada menyebut-nyebut vaksinasi COVID itu kayak nggak ada pak di situ pak. Jadi saya waduh nih gimana nih kan <laughs> gitu BOK tidak boleh untuk vaksinasi COVID. Bolehnya untuk apa ya? Rasanya tracing kemudian apa? BD. Apd AMBD, ya pak ya. Kemudian ya, juga esensial, ya benar Pak nih esensial. Mana digolei kata-kata vaksinasi covid tidak ada. <laughs> Artinya ini juga termasuk nanti apa ya, apakah bisa integrasi dengan layanan kesmas yang lainnya? Jadi sambil posyandu sambil vaksinasi covid barangkali loh. Nah yeah. itu dia, asal tidak terjadi. Nanti soalnya okay. kalau audit BPK itu kan nyari-nyari bok loh. Kok paling vaksinasi COVID? Nah, temuan gitu. <laughs> itu repotnya, Pak. Iya, yeah, yeah, Makasih, Iya, ma Makasih, Pak. Makasih, ya. Gimana, Pak Adi? Kalau sudah, mungkin sudah jelas ya? <laughs> sudah yeah. jelas. Iya, nah. saya kira sudah cukup ya, Bu. Bapak-Ibu, yeah. untuk... Ini materi-materi silahkan dibuka di bagian chat ya, chat sebelah kanan. Silahkan di-download, nanti kalau sudah ditutup hilang. tuh. Mungkin <laughs> mungkin ini Pak Adi enggak, apa Artinya nanti kita berikan juga lewat grup ya, Pak Adi. ya. Oh iya, bisa-bisa. Bisa. Tambah surat satu yang kurang, Bu, yang surat Bupati, Bu. Ada foto aja ini. Iya, yang... itu suratnya surat. ada tempat, apa? Iya, <laughs> ada, ada maksudnya yang di, di dalam menu ini ada foto nanti saya tak. Saya, saya oh iya, iya. Ya. Oke, okay, Bu, terima hmm. kasih. Iya, jadi nanti diberikan tidak hanya di forum ini, ya Pak. E, bahan banyak tadi saya lihat bye, ada teman-teman yang tadi kan Pak e Ifni juga bilang, "Bu, kalau volumenya, uh, gampang yang lain mudah aja, tinggal volumenya aja, kan?" Berarti kebayang ada formatnya. Nah, tadi ada rasanya, pusnah kita format ya, format RKI ya." Artinya, nanti yeah. bisalah kita kita share gitu ya, Pak Adi, ya. Kita rapikan yeah. kembali, ya. ya yeah, kasih. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, wah Bu Yoris nih beda tampilannya. Nih. Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk pertemuan kita pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih dan yang belum mengisi daftar hadir kami persilakan untuk mengisi. Tadi saya lihat untuk ininya masih banyak yang belum belum ada nih. Apakah belum mengisi atau seperti apa di tampilan Excel-nya masih belum muncul? Kami persilakan Bapak Ibu karena Uh, biar juga sebagai evaluasi kami bahwa siapa-siapa sih yang belum tahu karena surat sudah di-share ke semua pimpinan puskesmas dengan sendirinya kewajiban uh, dari masing-masing puskesmas untuk mencari tahu apa sih hasilnya untuk kegiatan-kegiatan ini sehingga tidak mandek uh, sampai di sini karena kita uh, kegiatan ini tetap harus berjalan. Bapak-Ibu dan saudara sekalian uh, demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini ada kurang lebihnya. Kami dari dinas kesehatan, uh, mohon maaf yang sebesar Mudah-mudahan semua ini bisa terlaksana. Saya kira itu, Putri ada tambahan? Ibu? Tid uh, tidak ada Pak. Uh, ya, mungkin baik. dari yang lainnya kalau eh, sudah tutup aja Bu. Kalau ya. masuk. baik. Uh, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat beraktivitas. Ya. terima kasih, Bapak Ibu sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sudah Ada masih ini surat dari bupati mau aku upload tunggu yang dulu